Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambu Sripno Kali ini akan menyampaikan pembelajaran IPA kelas 6 Dengan tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup Yaitu, Hewan Sahabatku Marilah sebelum kegiatan pembelajaran Kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah belajar kita akan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, selain tumbuhan terdapat makhluk hidup lain yang ada di sekitar kita, yaitu hewan. Ada berbagai jenis hewan yang dapat kita temui di sekitar kita. Misalnya ayam, kupu-kupu, lebah, semut, kucing dan lain sebagainya salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak makhluk hidup berkembang biak tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah begitu pula dengan hewan hewan memiliki cara perkembangbiakan biak yang berbeda-beda Berikut perkembangbiakan hewan. Ada yang bertelur sering disebut dengan ovivar melahirkan vivivar bertelur dan kemudian melahirkan ovovivivar Secara umum perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif tak kawin dan perkembang secara generatif atau secara kawin Perkembang bian secara vegetatif tak kawin ini terjadi pada hewan tingkat rendah dengan cara yang pertama membelah diri bertunas fragmentasi itu adalah hewan tingkat rendah dengan cara tak kawin sedangkan perkembang generatif meliputi ovivar vivivar ovovivivar jadi secara umum perkembang hewan sama dengan tumbuhan ada secara vegetatif dan secara generatif bisa dipahami? sekarang kita jelaskan satu persatu hewan berkembang biak dengan cara membelah diri ini ada perkembangan secara vegetatif, membelah diri. Itu terjadi pada hewan bersel satu atau monoseluler, yaitu pada hewan amuba dan paramecium. Jadi semula satu induk, satu induk ini bisa membelah diri menjadi dua ini. Perkembangannya adalah satu Terus kemudian ini ada inti selnya Inti selnya berkembang Kemudian Membelah diri setelah dirasa putus menjadi ini Jadi semula satu Menjadi dua Ini terjadi pada amuba dan paramecium Hewan ini bersel satu Ini berkembang biakannya Jadi sel-selnya berkembang memisahkan diri tanpa melalui perkawinan ini amuba induk amuba kemudian menjadi ini kemudian jadi dua ini yang kedua adalah hewan hidria hidria itu berkembang biak dengan cara bertunas ini contoh hewannya jadi hidria itu bukan tumbuhan namun adalah hewan Memiliki tunas Ini berkembang Jadi seperti tanaman ya Bertunas Namun hidra ini adalah hewan Yang ketiga adalah Cacing pipih atau planaria Yaitu dengan cara berkembang biak Secara fragmentasi apa itu fragmentasi? Memotong tubuhnya untuk menghasilkan individu baru Jadi tubuhnya itu terpotong-potong Dan setiap potongannya akan tumbuh menjadi individu baru Itu fragmentasi Terjadi pada cacing pipih atau cacing planaria Ini gambarnya planaria yang dipotong setiap bagian tubuhnya akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi tadi ada tiga perkembangan secara vegetatif, yaitu dengan cara membelah diri, yang kedua tunas, yang ketiga adalah fragmentasi. Ini contohnya perkembangbiakannya. Jadi, memotong setiap potongannya tumbuh menjadi individu baru. Sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif, hewan berkembang biak dengan cara kawin ada tiga, yaitu vivivar, ovivar, dan ovovivipar. perkembangbiakan hewan secara vivipar atau melahirkan. Terjadi pada hewan mamalia, terjadi pembuahan, terjadinya pertemuan sperma dan ovum dan adanya kehamilan. Ini adalah vivifar Saya jelaskan, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan itu disebut vivipar. Saya ulangi, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan disebut vivipar. Vivipar ini terjadi perkembangbiakan ini terjadi sel telur yang dibuahi oleh sperma di dalam induknya terjadi pembuahan sel telur di dalam induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induk. Jadi terjadi di dalam tubuh induknya. Ini kalau kita lihat bagiannya adanya sperma sel kelamin jantan dan ovum sel kelamin betina terjadi pembuahan di dalam tubuh induk kemudian menjadi zigot. Sikut berkembang menjadi embrio, embrio menjadi bakal bayi atau bakal anak. Ini berkembang biakannya. Ini gambar pembuahannya. Kemudian menjadi sikut, embrio, kemudian menjadi anak atau janin. Ini perkembangan hewan secara vivipar. Lalu bagaimana cara mengetahui ini vivipar? Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri perkembangan secara vivipar. Perkembangan pada vivipar kembangbiakan dengan cara melahirkan embrio berada di dalam tubuh rahim atau di dalam rahim induknya jadi perkembangan embrio di dalam rahim ciri-cirinya adalah hewan yang berbang biak dengan cara beranak atau melahirkan memiliki ciri yaitu memiliki daun telinga yang kedua tubuh ditutupi rambut yang ketiga induk betina menyusui anaknya itu cirinya memiliki daun telinga tubuhnya ditutupi rambut dan Induk betina menyusui anaknya. Itu perkembangan secara vivipar. Kita lanjutkan perkembangan dengan ovipar. Ovipar atau bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur ovum dihasilkan oleh hewan betina sedangkan sperma dihasilkan oleh hewan jantan terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma itu ada dua yaitu secara pembuahan internal dan pembuahan secara eksternal Pembuahan internal artinya pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya Sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya jadi internal itu di dalam tubuh kalau eksternal di luar tubuh contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar: ayam ikan kura-kura kata burung dan penyu namun secara hasil pembuahnya yang pembuahan internal itu contohnya adalah unggas yaitu burung, ayam itu terjadi di dalam tubuh sedangkan pembuahan secara eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh itu terjadi pada katak dan ikan jadi katak dan ikan itu telurnya dikeluarkan dari tubuh induknya kemudian terjadi pembuahan di luar tubuh pembuahan eksternal kita jalani satu-satu terjadi di luar tubuh contohnya pada katak dan ikan katak dan ikan telurnya dikeluarkan kemudian Telur-telur tadi akan dibuahi oleh kata atau ikan jantan di luar tubuh, biasanya menempel pada ranting-ranting ataupun dedaunan uh, yang ada di dalam air. Pembuahan di luar tubuh secara eksternal ini terjadi pada ikan dan kata, sedangkan pembuahan internal terjadi di dalam tubuh. Anaknya mendapat makanan dari kuning telur Jadi kuning telur itu merupakan cadangan makanan Dan terjadi peristiwa yang namanya mengerami Jadi induknya mengerami Sampai menetas Kalau ayam mengerami 21 hari baru bisa menetas Jadi pembuahan internal itu terjadi di dalam tubuh setelah itu telurnya dikeluarkan dan janin embrio yang ada di dalam telur akan mendapatkan makanan berasal dari kuning telur itu pembuahan secara internal sampai sini sudah jelas ini contoh hewan ovivar Ciri-ciri hewan ovivar Antara lain Tidak memiliki daun telinga Yang kedua Tidak memiliki kelenjar susu Yang ketiga Tidak menyusui anaknya Yang keempat mengerami telurnya. Seulangi ciri-ciri hewan ovipar. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui dan mengerami telurnya. Contohnya burung, ikan, reptil dan katak. Kita lanjutkan dengan hewan yang ketiga yaitu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Bertelur kemudian beranak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Seulangi. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan kemudian melahirkan Disebut ovovivipar, sebenarnya hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu juga mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi, telur yang dikeluarkan sudah tumbuh menjadi embrio. Embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya, jalan bayi yang dikeluarkan dari tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Jadi pada dasarnya hewan ovovivipar itu juga bertelur. Ya, kemudian menetas di dalam tubuh induknya setelah waktunya tiba waktunya hewan tersebut melahirkan anaknya. Jadi anak dikeluarkan dari tubuh induknya seperti proses melahirkan. Contohnya ular, aligator, ular nih ular buah ya, ular buah, aligator, kala kadal, kobra, pari dan hiu. Jadi pari ini ikan, ikan pari, bukan tanaman pari ya, tapi ikan pari. Itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Hewan ini sebenarnya bertelur dan melahirkan, tidak memiliki ciri. Khusus tadi, contohnya ada aligator. Tadi ini tambahan ikan hiu, kuda laut, dan ada pula platypus. Gitu, ini ada contoh ikan pari, ya. perkembang bian dengan cara bertelur, kemudian melahirkan. Sebenarnya, telurnya tersimpan di dalam tubuh induknya, kemudian menetas dan dikeluarkan setelah menetas ini contoh ikan pari sudah jelas? Uh, kalau sudah jelas kita rangkum sekali lagi dari awal bahwa hewan berkembang biak itu ada dua cara yaitu vegetatif dan generatif vegetatif ada membelah diri tunas dan fragmentasi sedangkan secara generatif ada tiga bertelur ovifar beranak vifar bertelur dan melahirkan ovovivifar. sudah jelas anak-anak semuanya itulah perkembangan hewan yang ada untuk melestarikan jenisnya, jadi tujuan perkembangan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Telah belajar bersama berbagi ilmu, sederhana, semoga bermanfaat. Dari saya, ucapkan terima kasih. Selamat belajar.